Nah, Akhirnya apa Saudara-saudara Akhirnya Di satu sisi kita lihat tadi bahwa Gubah yang diampel itu kan Gubahnya Pangeran Hasan bin Umar Al-Hafsi Tapi kemudian Di awal abad ke-20 Dia berubah menjadi Gubahnya Habib Muhammad Bin Idrus Al-Hafsi Sebagai Gubahnya Habib Muhammad bin Idrus berarti Gubah itu memiliki trajek Trajektori sejarah yang berbeda lagi Yang mana apa Yang mana Gubah yang ada di Surabaya itu tidak lagi menunjuk kepada sejarahnya Pangeran Hasan bin Umar dan sejarah tentang uh, bisnis maritimnya kaum hadrami tentang kemewahannya kaum hadrami tentang bagaimana mereka intermari dengan local elites dan lain-lain. Tapi justru gubahnya Habib gubah yang ada di Surabaya itu sekarang menjadi bagian dari sejarah yang lebih panjang, yaitu yang mengkoneksikan antara Habib Muhammad bin Idrus dengan kakek beliau di Houtong di Houtongmut gubahnya dan Habib Ali bin Muhammad al Habsyi pengarang Siduduror, guru beliau yang ada di Yaman jadi artinya ini menjadi sejarahnya bubah itu gubah yang ada di Surabaya ini yang tadinya ada sejarahnya sendiri tiba-tiba mendapatkan trayek sejarah yang berbeda yang mengkoneksikan dengan kedua gubah guru-guru dan kakeknya Habib Muhammad bin Idrus ini sehingga ini menjadi ceritanya sudah tidak lagi menjadi cerita prestis, tidak lagi menjadi cerita kesuksesan seorang saudagar Hadrami dan seorang diplomat uloh tapi menjadi kisah perjalanan Nur Muhammad Wasallam dari mulai Nabi terus sampai kepada anak cucunya sampai di Hadar Ahmad bin Zaid al Ali bin Muhammad al -Habshi, sampai ke Tanah Jawa sehingga mempunyai dimensi historis dan diakronis yang sama sekali berbeda tetapi tetap saja materialitasnya itu akan selalu menantang karena anda lihat kuburan-kuburan Haba'in di Arab dan di Indonesia itu simple simple. Jadi walaupun ini gubah yang Ottoman style ini adalah bagian dari sejarah ini sekarang, tetapi materialitasnya itu dan arsitekturnya itu kayak tidak fit somehow. walaupun sudah dimasukkan ke dalam trayek sejarah ini, tetapi kalau kita lihat kok beda ya arsitekturnya kok beda ya, kok mewah banget gitu, kayaknya nggak pas gitu, hah, displaced bisnis. Yeah, nah, inilah yang saya lihat uh, uh, uh, yang terjadi di di, di mana betul-betul sekarang orang sudah lupa semuanya bahwa bukan itu adalah kebanyakan pangeran Hasan bin bin itu. Tapi justru kelupaan itu menunjukkan pada kita bahwa memang telah terjadi pergeseran pemikiran di dalam kaum hadrami sendiri, di dalam pemikiran para hadalib sendiri bahwa apa sih sebenarnya bisnis itu. Apakah sih sebenarnya prestis itu? Dan yang menarik buat saya adalah Inilah yang disebut oleh Maria Todorova Kalau kita Kita berbicara tentang forgetting itu ya Kita berbicara tentang amnesia Biasanya kita berbicara tentang amnesia itu tentang Kita berbicara tentang erasure Anda kalau mau melupakan sesuatu Itu anda hapus saja Anda hapus Ya kan? Ya, kalau monumen-monumen yang anda melupakan kan dianjurkan monumen itu biar hilang dari memori. Tapi justru yang terjadi di sini bukan melupakan atau amnesia dengan cara menghapus, tapi melupakan dengan multiplication, multiple, multiplying presence. Jadi bukan malah dihapus, tapi justru dimultiplikasi keberadaannya. Akhirnya orang lupa, ya kan? Orang lupa. Dan sebenarnya jawaban tentang identitas. Bubah di ampel itu kan sebenarnya ada di depan mata kita, tetapi karena justru jelas sekali di depan mata kita, maka tidak kelihatan. Ini seperti dulu ada short storynya Edgar Allan Poe itu judulnya Purloined Letter tentang orang nyari-nyari itu cerita detektif yang nyari, nyari tentang surat yang hilang. Ternyata surat yang hilang itu, wah dicari kemana-mana nggak ketemu. Ya memang nggak ketemu karena sebenarnya surat itu ada di depan anda sendiri, tapi karena terlalu obvious, terlalu di depan mata anda terlalu jelas di depan mata anda maka ada nggak nggak melihat itu, nah begitu juga hal ini di sini kita bisa melihat bahwa amnesia melalui multiplication multi, multiplying presence amnesia melalui kita menambah uh, keberadaan bukan justru menghapus keberadaan anda kalau misalnya anda mau melupakan sesuatu misalnya ini ada ada apa namanya pilar satu pilar yang yang yang, yang tua yang kuno dan lain, lain kalau anda mau biar orang lupa sama pilar ini nggak usah dihancurkan anda bangun aja pilar-pilar yang lain di sekelilingnya nanti orang juga akan lupa bahwa ada satu pilar yang spesial karena memang that's how human beings dan yang kedua yang saya lihat di dalam kasus ini adalah dengan multiplikasi keberadaan dengan menambahkan kuburannya Habib Muhammad bin Idrus di dalam kubah itu yang terjadi apa? Proyeksi sinkronisitas Dan Dan blurring penghapusan diakronisitas Artinya apa? Di dalam kubah itu kan ada Dua kelompok kuburan sebenarnya. Yang satu adalah kuburannya Pangeran Hasan di Umar Dan keluarganya Yang satu adalah kuburnya Habib Muhammad bin idrus al habsyi Dan mantunya Kedua kelompok ini Berasal dari sejarah yang berbeda Dari masa yang berbeda dari era yang berbeda, tetapi karena anda taruh di satu ruang, di satu konteks, maka apa? Keberbedaan waktu dan periode ini justru tidak, justru hilang. Yang ada adalah sinkronisitas. Karena kita lihat, uang itu buburannya sebelahan, sebelahan, sebelahan, sebelahan. berarti kita menganggap ini semua. Hah? Nah, sehingga karena yang paling terkenal di antara semua itu adalah sampai sekarang adalah di Muhammad dan Idrus maka tidak heran jika bubah itu sekarang dinamakan gubahnya Habib Muhammad ini terus dan ini juga apa yang yang kalau kita menggunakan terminologinya Roland bath itu seperti apa yang disebut sebagai mitologi artinya apa kalau sebuah tanda itu adalah hubungan antara uh, signified dan signifier itu membentuk sebuah sign kan signifikat dan signifier itu membuat sign. Nah, gubahan itu sebenarnya sudah menjadi sign, karena di situ ada Pangeran Hasan bin Umar dan ide prestis dan lainnya sudah menjadi sign. Tapi kemudian sign ini dihilangkan sejarahnya, hingga dia hanya menjadi forma saja, forma kosong. Nah, pada saat dia menjadi forma kosong, dia tinggal dijadikan sebagai signifier baru, untuk signifier yang baru sehingga membentuk sign yang baru sign kedua Nah, sign kedua inilah yang disebut oleh Roland Barthes sebagai mitologi yang artinya apa? sesuatu yang tadinya sudah jelas ya kan? tapi kemudian dihilangkan sejarahnya dihilangkan isinya hanya tinggal formanya saja tapi kemudian diisi dengan isi yang lain diisi dengan signifier yang lain nah inilah yang disebut sebagai mitologi atau second signification yang mana akhirnya yang signification yang awal ini dilupakan nah tetapi pada akhirnya materialitas akan tetap menjaga. pada akhirnya mau gaib bagaimanapun cara kita melupakan pangeran Hasan bin Dora, mau semarak apapun haulnya Habib Muhammad di Idrus dan maulidnya dan Teks-teks uh, Manakib, Haji Yongrati, dan lain-lain Tetapi materialitas itu masih ada kok Batu-batu nisan itu dan bentuknya Yang berbeda dengan bentuk nisannya Habib Muhammad bin Idrus itu masih Mengundang kecurigaan kita kok Bahwa ini pasti ada sesuatu yang berbeda Bahwa tulisan, skrip di batu nisannya Habib Muhammad bin Idrus itu dalam bahasa Arab Dan di dalam keluarganya Pangeran Hasan itu di dalam bahasa Melayu Itu pun juga sudah mengundang pertanyaan Jadi Mau kubah itu dipenuhi oleh mitologisasi Apapun Tentang Habib Muhammad bin Idrus Dan sekarang diakui sebagai gubahnya Habib Muhammad bin Idrus Tetapi materialitasnya akan selalu Menohok kita Materialitas dari Kuburan itu, dari uh, Bentuk gubahnya Dari arsitekturnya, Dari Maltese Cross Dari uh, apa namanya bentuk Bulan Sabit dan Crown Yang ada di Kuburan itu akan selalu tetap mempertanyakan pada kita. Eh, kita beda. Loh. seperti yang mereka mengatakan kepada kita yang berziarah, oke lo mau berziarah kepada Habib Muhammad bin Idrus. Tapi lihat juga dong bro. karena keberadaan batu-batu misalnya itu akan selalu berubah. Dan jika kita kita uh, kaitkan antara Bubah Habib Muhammad bin Idrus ini yang di Surabaya dengan Bubah Bubah Al Habsyi yang sebelumnya, akan tampak <tuh> bedanya bu ubah alhabsyi biasanya nggak seperti itu. ubah seorang wali hadiran itu biasanya tidak leks dan tidak mewah seperti itu biasa-biasa saja. tapi justru kemewahan ubah yang ada di surabaya itu sudah mengundang perhatian kita bahwa eh ada sesuatu di sini yang kita lupa ada sesuatu yang harus kita kembali dan itulah yang pada awalnya materialitas itulah yang pada awalnya memungkinkan saya untuk bisa akhirnya menguak sejarah yang terlupakan tentang gubah ya, di Surabaya gitu, yang mana orang semua pun banyak sekali dari para habaib yang masih tidak percaya ya, dengan tulisan saya bahwa gubah itu adalah gubahnya pangeran Hasan, mereka tetap bersikukuh bahwa itu adalah gubahnya Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi. Mungkin itu saja, ya. terima kasih. Uh, benar ya. Dari apa tapi, dari dari pemaparan Habib uh, Haji Makam gitu, mausoleum gitu Dengan melihat mausoleum itu kita bisa, ternyata bisa diceritakan banyak hal soal Apa, perjumpaan uh, Perbulatan identitas Orang Arab Atau kaum Hadrawi di Nusantara uh, Beberapa hal ini saya perlu Apa? terus saya ini apa namanya highlight kecil e, tadi coba-coba sholat maulid maulid itu apa? Ya. selawatan itu kalau teman-teman dengar habibusyah itu itu oh. macam-macam dari ciput-ciput ritual yang dibikin oleh habib albusi e, terus nah di tradisi habib ini e, kenapa orang habib banyak menikah dengan sesama keturunan Bahrawi itu, kalau nggak salah ada doktrin KPA ya di kalau Habib, eh, seorang Habib sanatnya akan putus, eh, tidak menjadi yang kalau misalnya dia menikah dengan di luar kalangan itu perempuan perempuan, kalau perempuan lagi-lagi bebas nah itu karena sanatnya putus, karena sanat itu nasab itu, itu hanya di jurnungan oleh laki-laki saya suka nakal pikirannya kalau nabi itu kan namanya perempuan putus dompet lagi dari awal ini soal itu masuk terus yang berikutnya oh. uh, pergelaran di tas itu tadi uh, cerita soal munculnya cipto soeharto sekitar tahun 1901 setelah itu muncul yang namanya teman-teman mungkin dengar alisya itu salah satu perbulatan teman-teman apa, keturunan Arab di Indonesia awal saya menurut itu apa namanya, organisasi yang di, ini kelompok atau orang-orang baik, Balawi, sementara yang lain itu yang non yang di luar yang budak-budak yang, kan? budak. yang trader segala macam itu mem membeli al problem ini perbulan ini muncul kembali setelah nasional apa namanya kemerdekaan nasional ee, sampai kemudian muncul partai Arab Indonesia jadi agak beruntung sebenarnya keturunan Arab di Indonesia karena beruntungnya gini kalau di negara-negara beberapa negara poskolonial kan diusir ya di menurut pertina di Indonesia kan enggak Arab tetap menjadi warga negara Indonesia cuman waktu itu sejak waktu kita merdeka tahun 45 itu kan ada perbulatan apakah akan menjadi orang Indonesia atau Oh, identitasnya itu Indonesia atau ke Araban yang juga munculnya partai partai Arab Indonesia dan sampai sekarang. Saya kira yang menarik tadi salah, yang menarik. salah satu yang perlu dijawab soal karena identitas ke Araban itu muncul justru di proyek ini proyek kebijakan kolonial Belanda. Nah sebelumnya nggak ada identitas ke Arab. Oke itu nanti kita tanggap menanggap. Tidak boleh lempar, lempar. Jam. Jam. 15 jam. ya terima kasih terima kasih, Mas terima kasih juga Iva saya pertama kali berkunjung ke sini saya langsung terkesan ini dengan arsitekturnya seperti muslim juga ini tapi siapa yang dikubur di bawah ini tadi panjang dia hampir satu jam itu berbicara tentang haba Ebi itu Saya dikasih waktu 15 menit Padahal moderator ini 20 menit Moderatornya 20 menit 5 menit kurang, nggak apa-apa Coba Pertama, uh, terus terang, saya sangat senang mendengar presentasi ini Karena ini berdasarkan riset ya, tidak hanya berdasarkan uh, pengetahuan umum, secara umum gitu. Cuma, pertama kali saya mendengar adalah Mata saya dan mata Mas Haji itu sangat lain Karena riset area saya dengan riset area Mas Aci itu sangat bertolak belakang uh, Saya mempunyai riset yang akan dipublikasikan di Bril sama KTLV Moga-moga uh, tahun ini atau tahun depan Itu tentang uh, pemberontakan Melawan hegemoni yang orang itu menyebut dirinya sebagai nabi ya. Dan, ya, sebagai wali, sebagai nabi di Indonesia ini kurang, kurang lebih ada 600 nabi uh, itu itu soal lain, tapi yang menjadi uh, concern saya pada penelitian ini adalah saya dan Mas Aji menceritakan pada periode yang sama pada suasana yang sama tetapi dengan mata yang totally entirely different benar-benar lain Mas Haji mencoba memotret dengan mata para habaib dengan mengikuti detail-detailnya sementara saya dengan mata netif itu mata inlander orang-orang terpinggirkan yang ada di hutan. Pribumi. Menurut saya ini ini menegaskan bahwa menulis sejarah secara universal atau universal history untuk saat ini itu tidak mungkin kenapa? karena itu, itu tidak ada yang ada jika sejarah yang ditulis itu selalu dalam istilah bahasa Inggrisnya always belong to the victor. selalu ditulis oleh orang-orang yang menang nah, untuk menghindari ini maka kita perlu sejarah yang sifatnya itu partikular, misalnya sejarah apa ini? atau sejarah Uh, perbatasan antara Belunga, Bojonegoro Ngawi, Rembang, Pati, Orang-orang Samin Nah itu misalnya Atau secara khusus lagi Orang-orang Sumatera, Orang-orang Parmalin uh, Di sekitar Danau Toba Atau secara orang-orang Sulawesi yang mengaku menjadi Nabi kemudian Diusir, lari ke gunung, ditembak, mati nah, itu, jadi sejarah itu Pak Ketua. Dan sepertinya ini menjadi Proyek kita bersama untuk menulis sejarah dengan mata subjektif tertentu dan dengan walaupun masanya berbeda, masanya sama, tetapi dengan material yang berbeda dan dengan perspektif yang berbeda akan menghasilkan sejarah yang lebih eksotik, nah, lebih indah, lebih menantang dan tentu saja menawarkan sesuatu yang baru seperti cerita Mas Kaji ini luar biasa luar biasa Tetapi sekali lagi Itu salah satu versi Salah satu versi Lewat mata uh, Pangeran Hasan dan juga Para Habaim al Habsyi. Dan itu menggambarkan Bagaimana pada Akhir abad 18 Awal abad 19 Dan sekaligus juga Abad 20 itu Terjadi relasi antara kolonial para penguasa Belanda uh, elit Jawa orang asing dan rakyat biasa rakyat itu sangat kompleks gitu. jadi tidak tidak sederhana karena cepat berubah cepat berubah misalnya posisi Habib tadi posisi Habib itu pertama dia menikmati uh, privilege sebagai pertama punya legitimasi agama Kedua, dia punya lagi dimasih agama tentu berimplikasi pada politik Karena waktu agama dan politik atau bahkan kami saat ini masih tetap berhubungan Dan yang ketiga, dia mempunyai privilege ekonomi Sehingga dia nikmat posisinya itu, tetapi itu cepat berubah Nah ini, ini sangat kompleks relasi ini Nah tentu saja dari kacamata saya Saya melihat ada sebuah perubahan yang sangat dasar karena waktu itu kapitalisme jelas mulai merambah ya, kapitalisme mulai merambah sedangkan di sisi lain, di parlemen Belanda, semangat liberalis liberalisme juga sangat tinggi misalnya akhirnya muncul politik etis, itu mencoba mendidik para jajahan kemudian setelah dididik diharapkan membantu administrasi dan birokrasi Belanda dan akhirnya melanggengkan penjajahan tetapi lewat nama lain namanya liberalisasi yaitu politik etis itu tadi. Yang akhirnya juga melahirkan elit baru lagi. Kalau elit baru tadi elit lama tadi adalah lokal ruler yaitu para sultan yang dikitimasi oleh agama, para habaib tadi. Kemudian muncul lagi elit yang lain hanya agama saja karena perlawanan terhadap Belanda juga perlawanan terhadap elit Akhirnya terjadi nah, Ini muncul pada Akhir abad 19 Dan awal abad 20 Elit yang lain Yang tidak agama Tidak uh, Darah tidak Darah biru Dan juga tidak Belanda Tapi pendidikan Misalnya para penggerak Nasionalisme kita Soekarno, Hatta, dan lain-lain Oke, okay. banyak sekali yang harus dikomentarin, tapi saya akan persingkat karena waktu saya terbatas. Ah ya, saya ikut Pak tentu. Ah ya, ah ya, ah begini, salah so, satu poin saya adalah bagaimana reaksi native terhadap uh, perkembangan dan perubahan, uh, bagaimana reaksi orang Jawa, orang Batak, lama sekali. Karena orang Indonesia banyak, orang Batak, orang Budis, orang Ambon, orang... ambon sekali, ya. sudah, itu saja. Bagaimana reaksi orang pribumi terhadap keberadaan orang asing? Nah, orang asing di sini paling tidak ada dua kategori. Orang Eropa yang menjadi penguasa, dan orang timur tengah dan orang timur jauh, yaitu Cina, yang juga menguasai ekonomi. Ini dengan, dengan mata lain, ya? menceritakan hal yang sama, misalnya di perbatasan Bojonegoro Blora uh, Rombang Pati itu terjadi sesuatu yang luar biasa, yang yang dasarnya itu sama dengan dasarnya apa Prince Hasan tadi, yaitu seorang pangeran Jawa asli yang mengaku pangeran dan masih keturunan Mochopahit dan dia meneruskan tradisi Hindu Buddha, namanya Samin kemudian mempunyai gelar Samen Turo Sentiko. salah satu politik Belanda waktu itu, karena politik liberalisasi dan kapitalisme adalah membatasi akses uh, hutan jati untuk orang pribumi dibatasi, nah, Samen ini protes nah, menariknya, protesnya ini tidak hanya kepada Belanda sebagai penguasa, tetapi juga kepada orang Arab dan orang Cina dan sekaligus, protes terhadap Ape. agama islam itu sendiri biar, kita ngamuk ngamuk, nah. kalau Habib enak dia masih dihormati punya bahasa kawin dengan putri yang hati gitu. lagi sampe sudah orangnya jelek karena sih, bernyapasih pesek, rambutnya juga enggak keriting. terus mau apa? Gitu. apa yang bisa dilakukan? ya protes ini. pertama kepada Belanda, mereka tidak mau bayar pajak. Nah, kalau tadi Pangeran Hasan kan dibebaskan pajak oleh penguasa lokal. Ini samain, udah mau bayar pajak. Saya mau bayar pajak. Saya mau bebaskan pajak untuk diri saya sendiri. Para pangeran tetap membebani dia. Karena orang Arab bebas, nanti uh, orang pribumi ya sudah berjuang sendiri, dia bebas Pertama, Kedua, protes terhadap privilege yang dinikmati oleh orang asing Yang non-pribumi Dengan cara, misalnya, saya mau salah satu pengikut Samen yang masih hidup Sampai saat ini, dia bilang begini Begini mas, gampangnya begini Jadi ada pohon asem di depan rumah saya pohon asam ini ada angin besar semua buah asam ini rontok semua kecuali satu yaitu saya sendiri saya sebagai orang jawa saya mempertahankan identitas saya sebagai orang jawa beribadah tidak menghadap ke barat mas saya tidak ingin menghadap ke barat ke tanah arab saya ingin menghadap ke tanah leluhur saya di berubah ini Akhirnya beribadah dengan caranya sendiri. Kedua dan ketiga dia berantas terhadap agama. Kenapa hanya agama Islam yang dominan? sangat agama yang sifatnya lokal itu habis. Tidak tidak cewek juga. Jadi masing-masing lokal, masing-masing uh, kabupaten atau lebih sempit lagi masing-masing lokalitas masing masing konteks itu mempunyai cara ritual sendiri dan itu ingin dipertahankan. Nah, dan di Indonesia ini ada kurang lebih 600 jumlahnya dari seluruh orang-orang uh, yang mendeklarasikan dirinya sebagai nabi dan juga sekaligus sebagai agama baru nah, ini cerita di Jawa bagaimana dengan di Padak misalnya di Padak juga terjadi protes terhadap kekuasaan Belanda dan sekaligus juga kekuasaan asing bagi itu kekuasaan dalam arti politik, ekonomi, dan juga agama. Adiba nah, misalnya. Belanda datang pada abad 20, eh pada abad 18, 19, dan awal abad 20. Menaklukkan badan, itu sekaligus juga membawa agama asing yang lebih menjanjikan, yaitu agama Kristen. Walaupun misionaris sebelumnya sudah datang. A ah, Orang Batak ini mengingatkan kembali kepada figur yang dihormati, yaitu Sisinga Maharaja. Tapi tidak lain. Jadi itu statusnya Habib juga itu. Sisinga Maharaja dipanggil lagi dan banyak sekali orang yang mengaku menjadi reinkarnasi dari Sisinga Maharaja. Misalnya Soma Lain Pak Didi. Dia mengatakan kita tidak Kristen, kita tidak Islam, tetapi kita agama putih agama maling, yaitu para pengikutnya disebut para orang-orang pengikut agama putih agama asli Batak, tidak dari Cina, tidak dari India, tidak dari Arab tidak dari Belanda <tik> <tik> uh, poin saya Pak, yang ingin saya garis bawahi, yang menjadi saya penasaran adalah bagaimana pada abad-abad yang krusial itu Dimana penguasa Belanda itu mempunyai hubungan yang unik antara orang pribumi asli di situ, kemudian orang pendatang, yaitu Cina, Arab, India, dan lain-lain, sehingga itu menjadi suatu relasi yang saya kira tidak stagnan. Dinamis itu tergantung pada konteks dan tergantung juga pada kepentingan. Politik dan kepentingan ekonomi ini ini, ini sangat menarik menurut saya. Menurut saya banyak sekali tapi saya inilah nanti kamu nanti, yang tertutupi, yang nanti yang tertutupi nanti dilupakan nanti saya tidak ingin itu. Jadi menurut saya uh, saya ingin uh, komentar sedikit tentang multiplication yang tidak erasure. Ini terjadi di banyak hal, misalnya Hatia Sophia dan juga Dome of the Rock di Jerusalem bukan? itu pendirinya. Sultan Al-Mansur tapi kemudian dihapus kemudian ditanggali oleh Sultan-Sultan uh, yang lain pada waktu Perang salib. dan itu saya kira juga mempunyai kesamaan dari sisi dari sisi apa? dihapus ditutupi Ditutupi. jadi namanya itu ditutupi tapi kemudian kalau dikerok itu masih ada. Ada. Ada. belakang didirikan oleh Umar di Koko, yaitu Khalifah kedua Islam Oke. ya ini terus terang materialitas itu masih ada tetapi pemaknaan itu berubah itu sangat jelas terjadi duga seperti ini misalnya di belakang rumah saya yaitu candi perahmanan candinya itu masih ada, itu material itu milik Hindu, Buddha tetapi kita semua sudah tidak lagi beribadah di candi itu tetapi di musola sebelah nah, ini juga ada unsur kesengajaan ingin melupakan bahwa kita tidak pernah memeluk Hindu Buddha tapi kita sekarang sudah jadi Islam di sebelah ini juga saya kira kurang lebih mempunyai implikasi yang sama terjadi bermakna jadi konversi kelas budaya ya. Sekali lagi saya terangkan ini marahnya lain perspektif. Maksud saya itu itu bahasa lu gitu. Kan ini pertama kali. Saya kira saya tidak ini terlalu banyak. Di mana apalagi? Ah, Kamu kita akan jauh dari Amerika kita Nah, ya. mohon semua pertanyaan nanti menuju pada <Glilapan> beliau, beliau <Glilapan> yang punya otoritas. Saya sekedar meramaikan semoga sukses. <Glilapan> ya terima kasih sekali lagi. Ya,